Assalamualaikum guys, Apa nih? <ganti mencari> Hari ini kita mau makeup pengantin lagi di daerah pembangunan, sama pengantinnya namanya Farha. Farha, halo. Halo. Maafinnya, nah. <ganti mencari> <ini ganti mencari> oh, bersama ibu Sani, Bu Ena dan ibu Depoy, halo. dan ibu Meti. Ini udah ganti baju ya, langsung makeup aja ya. Oh iya, hari ini kita ada tiga baju, baju putih, dongker sama moka. Nah, terus uh, nanti yang ada yang kedua tuh ada Betawi. Pantengin terus ya. Dadah. Was the voice? Was it the fire? Burning in me? All of the noise Hai, Tadi kita mulai Setengah enam Ya Jam lima lewat lah Ini jam tujuh lewat Sekitar dua jam Ya udah selesai Tinggal kita foto-foto aja <laughs> Lagi atur cahaya ada yang masih makeup belum pakai hijab ye, makeupnya udah beres ini makeup hasilnya. look pertama <laughs> mau akad nikah jam 8 ya, ini masih setengah 8 iya. fotografernya tadi ya udah datang sih udah lancar ya kak Lancar, Barakallah, amin Ini menung-menung cantik kok biar adem Sampai ketemu lagi di makeup baju kedua lagi kerja kelompok ya Iya Pak enggak aku aku ini doang buat vlog Ganti baju ketiga mau hapus ulang nih asar ke maghrib lihat make upnya ini habis ini bekas bindi bekas bindi itu ada gompal dikit tapi emang bekas bindi aku ditempelin tempelin on ya on gitu <laughs> on make upnya baru mau hapus ulang nih copot nih mau salat asar habis itu ke maghrib Insaf lah Wahai Nungguin jemputan, Tinggal diguyur Udah ngumpul di tengah ke sana Mobil ke sana, gue mau pamit Kakak Dadah Makasih ya Nanti ini Iya, diselipin ke kerudungnya Pamit ya. Ya. Pamit ya Kak. Dadah. Nanti aku jemput ya. ya.